baiklah persahabat, seluruh dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di pagi hari ini tentunya kita flashback dulu persahabat ya ke momen-momen yang paling spesial yang kita rindukan tentunya ini adalah momen bikin jedak-jeduk waktu itu persahabat ya <gif> wow tentunya ini adalah mega series waktu dedek lesti dan kakak bilar syuting bersama nih masya allah dirangkul di peluk Tentunya Dedek Lesti Kejora langsung disayangi oleh kakak Rizky Bilar. Ini adalah bentuk suatu kebahagiaan yang kita dapatkan dan yang kita rasakan. Tentunya kebahagiaan Lesti dan Rizky Bilar. Mudah-mudahan bahagia selalu untuk rumah tangga mereka. Dan selalu dilancarkan apapun yang dilakukan dari Dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar. Ini adalah tentunya pas syuting lepas dengan ikhlas persahabat ya, luar biasa Tentunya keduanya sangat menghayati banget perannya persahabat ya, dukung Dan tentunya selalu mendoakan yang terbaik buat Dede Alasti dan kakak Rizky Bilar Untuk selanjutnya persahabat, kembali kita tentunya belum bisa on Pada vitamin malam minggu semalam persahabat ya, Masya Allah Di rumah makan sangkan hurif Persahabat ya terlihat kekiutan yang tentunya tertangkap kamera nih Kakak Bilar dan dedek Alasdi beserta tim Leslar Entertainment Makan malam atau dinner bareng persahabat ya luar biasa Apalagi di base dari kakak Bilar dan dedek Lesti Sungguh aura-aura nih persahabat ya Mudah-mudahan tentunya mereka selalu diberikan kesehatan Amin ya robbal alamin Dan berikutnya ada kabar terbaru para sahabat ya dari Bang Bensi Kumbang di IGES pribadinya menggugah sebuah postingan nih para sahabat ya sudah siap nih tentunya untuk menjamu para tamu ya Wow <gifat> bisa aja nih para sahabat ya Kang Goreng Kang Benjol Welcome Dago Atas tuh para sahabat ya tentunya tamu yang datang siap disambut oleh Bang Bensi kumbang ya, Masya Allah mudah-mudahan acara hari ini semuanya dilancarkan dari awal acara hingga akhir acara persahabat ya support dukung dan kita harus nonton di Antv persahabat ya tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya.